halo guys selamat sore assalamualaikum uh, hari ini kita rencananya mau mancing ya mancing di sungai yang kecil aja yang deket-deket aja uh, targetnya ya masih biasa lah, wader paling kalau ada mungkin ya ikan nilam paling uh, cuacanya tadi sih uh, di sini hujan ya hujan kecil banget gerimis yang sebenarnya sih kalau dipake Buat mancing kurang bagus sih, guys ya. Tapi berhubung udah lama banget, udah ada mungkin dua atau tiga minggu, kita nggak coba mancing. boleh aja eh, sambarannya, bagus ya? Oke, okay guys, pentingnya terus ya, guys. Okay. habis lagi, Hei! Kalau lumayan gede juga, kan?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 Banget. aduh ini ikan pedang nih yang kena malah perutnya oh, bukan perutnya guys ini siripnya guys. aduh kacau kacau kacau nih aduh ikan pedang jatuh juga nah dia nah. pedang lagi ini ini juga masih segini pedang ya. masih Ini -segin pun. Tapi dia ekornya enggak enggak panjang. Kalau oh, yang tadi kan ekornya panjang benar. Nah, beli ini coba juga aja. Kita coba cepat lagi aja deh. Nah. Oke. Wonder pertama, guys. Oke ada dapat sambaran water yang pertama nih. Kurannya masih kecil banget. Tapi lumayan lah. kemarin saya yang ini udah lumayan gede guys. Okay. Okay. Wah, wow. okay. oh, kan? wow. guys Tuhan Wah dan hilum guys kecil kita ukurannya masih tergolong kecil ya belum terlalu besar nih oke guys karena hari udah uh, sore banget ya udah mulai gelap nih kayaknya mancingnya kita uh, udahan aja dulu sampai di sini hari ini jadi kita dapat di sini cuma dapat berapa ya perintik ekor tuh sama yang tadi paling Ya tadi tiga ekor lah cuma dapat enam ekor guys. Emang uh, spot di sini lagi banyak jelek sih, cuman berhubung cuacanya lagi jelek dan ikan-ikannya juga masih kurang kemarin juga kita baru tanam lagi, baru tebarkan bibit lagi di atas sana. semoga aja, enggak hanyut ke sana ya, gak hanyut ke hilirnya aja Oke okay guys Thank you udah nonton video ini Sampai jumpa lagi Di mancing-mancing berikutnya Oke okay. Itu aja kali ini guys See you next time okay. Bye bye